cek oke, okay. guys, jadi karena kesekian kalinya saya mendapatkan undangan survei dari Google Play Point yaitu Opinion Reward Survey Berhadiah. Nah, di atas ini sudah ada ketangannya. Oke, okay, kita akan tandai dulu. Oke, okay, ini dia, guys. Hmm. Hmm langsung saja kita klik hmm. berapa kali anda makan dalam sehari ini hmm. sesuai ya apa namanya dalam makan siang segar no bentar kan guys sudah mendapatkan 1.500 rupiah dari opinion reward oke ini kredit yang dikasihkan oleh google play nah ini sudah 18.546 rupiah yang 1.500 tadi belum masuk ya kita akan refresh dulu mana history nah ini tanggal 10 Desember 2021 coba saya keluar dulu dah udah masuk ya guys udah 20.000 46.000 poin oke okay, thank you open yang reward Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. See you.